Terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat les Leslor manapun kalian berada untuk menyawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia sebelumnya persahabatnya semalam Tentunya di channel youtube nya Kakak Bilar atau Les Entertainment persahabat yang wow Masya Allah banget luar biasa momen yang sungguh membuat kita bahagia, persahabannya Dedek lesi kejora, itu diciumi mulu oleh kakak Bila tuh, Masya Allah, masak pun ditemani oleh suami tercinta, membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada kapal Lesti dan bilar. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, selalu harmonis, dan selalu romantis. Kita lihat juga persahabatnya, momen ini diunggah oleh akun Leslar Update New. Ada kalimat caption yang dituliskan. Langit bisa kau turunkan jodoh, pengen uwu tapi jomlok katanya duh cute <guit> banget dipersahabat ya. Doakan selain terbaik pokoknya untuk kedaulatan kita. Mudah-mudahan tentu kakak bilar dan tidak Lesti selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya para sahabat kita keunggahan Kakak Bilar Di akun Instagram pribadinya Semalam juga mengunggah sebuah postingan Momen kebersamaan dengan juragan 99 Atau Mas Gilang dan Kak ya Wow, Masya Allah The best, luar biasa Tentunya Kakak Bilar Dan di dalam segi jurang, Ini benar-benar dikeliling oleh Orang-orang yang baik Masya Allah, tambah Mudah-mudahan selalu sukses dan selalu bahagia dalam postingan tersebut banyak dibanjiri komentar, salah satunya dari teman kakak Bilar nih, Bang Haris Priza, mengatakan dalam kolom komentar, jadi pengen ke Malang, lihat Hot Wheels-nya Abangku Dragan 99 katanya tuh, wow... Bang Haris aja pengen ke Malang tuh ya. <laughs> luar biasa. Tetap doakan yang terbaik. Mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid. Selalu mensupport Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari Kobas atau Basuki Surojo. Yang mana mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Kakak Bilar ya. Wow, masya Allah luar biasa. Semalam tentunya kolaborasi Bersama Kobas lagi nih Ini soal bisnis persahabatan ya, bukan di Youtube Mudah-mudahan usaha Dari kakak Bilar Dan Kobas mudah-mudahan selalu lancar Dan selalu diberikan kesuksesan Dalam postingan foto ini Kita salpok banget sama foto yang di belakang tuh Yang terpampang nyata di dinding Wow, ada foto Leslar ya Cute nih, perhatikan Apa mungkin Semalam ketemuannya di rumah Kakak Bilal atau di apartemennya ya Luar biasa memang Kakak Bilal ini selalu saja membuat kita semakin penasaran Dan semakin membuat kita bangga Ada kalimat luar biasa juga yang dituliskan lewat caption oleh Kobas Kolaborasi lagi bareng Kak Rizki Bilar dalam bisnis King Banana yang akan segera launching. Nantikan outlet pertama kami. Semoga dengan kebersamaan kepercayaan King Banana bisa terus maju dan bisa mempunyai outlet dari Sabang sampai Merauke. Amin, amin, amin. Beralih ke bersama. Dato' Atas terbaik. Untuk usaha milik Kakak Rizky Bilar dan kita lihat juga nih ada sebuah caption yang dituliskan. Lanjutan dari Kobas mohon doa dan supportnya ya untuk usaha baru kita ini. Follow Instagram King Banana Crispy untuk info mitra pantengin terus tersalbas ya. Yuk kita support kita dukung yang terbaik untuk idola kita. Dalam postingan tersebut juga tentu banyak dibanjiri komentar, banyak sekali doa yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun Aiza underscore Nur Hafiza 030 yang mengatakan Masya Allah semoga diberikan kelancaran selalu usahanya kobas Wow, dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Leslar 475 Masya Allah semoga bisnis barunya sukses lancar dan berkah ya Kobas Amin Amin Masya Allah banget ya Yuk tetap kompak dan solid selalu mensupport yang terbaik untuk idolah kita terutama dalam usahanya persahabat ya mudah-mudahan selalu lancar selalu sukses dan selalu berkah berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada unggahan dari IGsnya Kakak Bilar, tuh momen kebersamaannya bersama kok Kris Bastian ya Masya Allah sampai malam pun. Tentu masih lanjut meeting ya, luar biasa. Idola kita ini pekerja keras tanpa tentunya bersahabat yang sedikit pun merasa lelah. Masya Allah, mudah-mudahan lelah menjadi lelah untuk seorang Rizky pilar Dan berikutnya juga kita lihat nih persahabat ada sebuah unggahan spesial. Wow, tetapannya sungguh membuat kita bangga dan bahagia. Jadi bersahabat ya bilar semakin hari semakin auranya sangat terpancar keluar mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk jadi lesti keciora amin dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ada sebuah unggahan yang tentunya membuat kita semakin ketawa bahagia juga nih persahabat yang di belakang perhatikan ada pub dance yang selalu ikut nimroni persahabat ya luar biasa pop dance ini selalu mensupport selalu mendukung anak tercintanya. Untuk selalu berkarya, selalu mendapatkan prestasi wow dan Kita lihat juga bersahabat ada info bahagia untuk kita semua Soal keberangkatan Leslar keluarga dan tim ke Turki Bersahabat ya, diunggah oleh akun family on Leslar23 Ini memposting sebuah postingan momen ketika live Instagram semalam Dari Pak Ferry atau Bang Adlin bersahabat ya, kita lihat ada yang nimbrung di kolom komentar. LSD Kejora itu nyuruh pulang, katanya tuh, <laughs> cute banget ya Dan kita lihat di sini sebuah kalimat caption yang luar biasa. Ada yang mau ke Turki nih, semoga sampai dengan selamat ya Dedek Kakak dan BBL dan tim Leslar Entertainment. Wow, ada kejutan ya saat keberangkatan Leslar Team ke Turki bersama kita lihat di sini ada sebuah komentar yang bertanya malam ini Yamin perginya wow tentu semalam belum berangkat persahabatan. ya kita lihat di jawaban komentar dari akun Novetic Karunia mengatakan enggak besok Bilar masih harus menyelesaikan syuting stop dulu tadi kata Pak Ferry mungkin berangkat sore atau malam besok tetap syuting dan dulu jam 11 sampai jam 1 atau 2 siang tadi kata Pak Ferry itu. kita mendapatkan info bahwa hari ini masih syuting persahabat yang menyelesaikan syuting dari jam 11 sampai siang kemungkinan sih kalau nggak salah berangkatnya nanti malam persahabat ya doa agar yang terbaik mudah-mudahan kakak Bilar dan seluruh keluarga besar selama sampai tujuan amin ya robbal alamin kita lihat juga persahabat di sini sebuah komentar jawaban dari akun family anak 23 Malam ini tim Leslar lagi beli peralatan untuk besok Seperti koper masih banyak lagi sih katanya tuh Semalam sudah dipersiapkan Kemungkinan hari ini tinggal otw aja persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan tentunya kita diberikan kejutan dan cindukan vitamin manja Dari Lesti dan Bilar Tetap setelah itu dapat tinggi channel ini persahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya